Thank you. Polresta Raja Utara terus menggenjarkan penindakan terhadap penggunaan knalpot bising di Kota Rantepao. Hal tersebut dilakukan lantaran knalpot tersebut tidak sesuai dengan standar dan kerap mengganggu kenyamanan warga dan pengguna jalan lainnya. Kepala Satuan Lalu Lintas atau Kasat Lantas Polres Toraja Utara, Anjun Komisaris Polisi Ahmad mengatakan bahwa Satlantas Lantas Toraja Utara mendapatkan banyaknya keluhan dari masyarakat terkait polusi suara yang dihasilkan knalpot bising yang mengganggu kenyamanan warga masyarakat setempat. Kali ini polisi akan mendatangi lokasi-lokasi tempat di mana kendaraan roda dua yang kerap menggunakan kenalpot bising atau kenalpot yang tidak standar. Adapun dasar hukum penindakan kenalpot tidak standar ini adalah Pasal 285 Ayat 1 junto Pasal 106 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 dengan sanksi hukuman paling lama kurungan 1 bulan dan denda paling banyak 250.000 rupiah